Yo bosku, kembali lagi kita ketemu lagi ya bosku Apakah kabar bosku? Semoga sehat, sehat selalu ya kalian di sana Kali ini kita bermain di Neng Princess ya bosku Di Neng Princess bawa modal 100.900 perak ya Semoga dikasih yang mana mata pemenangnya Princess Tapi jangan lupa like dulu dan komen subscribe juga ya bosku Oke okay kali ini gua coba berbagi pola-pola gacor ya bosku, pola yang gue mainin ini sangat, sangat sangat sangat amat gacor ya bosku. boleh dicoba anjir kali sepuluhnya gak konek tuh tadi, boleh dicoba yang mau coba yang belum pernah coba bermain game ini, gua saranin jangan coba-coba main ya bosku. buat anak kok coba-coba, eh buat anak, anak main game, main game buat coba-coba. jangan dicoba-coba ya bosku, yang tadi yang di gua ini repot ya Hmm, kalau menang terus kayak gua, kalau misalnya kalah terus ya aduh karena gue gak maruk ya bos kayak gue gak maruk gue gak serakah jadinya ya menang karena kita udah dapet profit 10% eh 10% 100%, 100 langsung auto kita winning 100-200% ya ya siapa tau langsung jikpotnya didikel untung 50 ribu ambil sikat wd ya Untung lima ribu ambil sih kak kalau misalnya dapat lebih dikasih lebih ya Bagus kalau enggak ya ya udah kalau misalnya kita udah dapat gede kita coba untuk tingkatin dulu ya kita naikin lagi dikit kalau masih dikasih ajar kalau udah tersedot sedikit lagi uh, sedikit ya sudah terus tersedot lagi ya udah jangan yang gerut terus ini bosku oke okay. gua main di website yang paling gacor ya bosku website kesayangan gue ini, silahkan aja kalian coba bagi yang belum pernah coba di website ini bagi yang sudah pernah coba di website ini, silahkan coba lagi bosku. Ya bosku dicoba lagi dites lagi akunnya bosku bagaimana kalian main di website yang gue mainin ini websitenya gacor gak waktu pas kalian main disini kalau gue sih gacor terus ya bosku bisa dilihat dari video-video lain video-video gua sebelumnya ya bosku di video sebelumnya gue selalu upload ya bosku mau untung 50.100.000 tetap aja gue upload gue Nah uh, record ya bosku selama gue masih nge-record Pasti gue upload ya Kalaupun kalah ya nanti juga gue Record ya bosku tapi kenyataannya gue belum ada kalah di website yang gue mainin ini Ya ketika gue kalah untungnya pas gue lagi gak nge-record ya kalau lagi mereka, ya kalah itu hanya sulingan aja bosku ya. Jangan dijadikan terus-terus kalah ya bosku. Makanya jangan bermain asal tak terpoleh. Woi, anjirnya berapa tuh kali seratus? Bangke, bangke, bangke, bangke, bangsat hancur. <tuh> Bener loh RTP-nya loh. Eits, dapat bosku anjing anjing anjing anjing anjing anjing yo ii pecah di luar bosku boleh 100 joss marco joss tuh marco to bosku what the fuck man gila joss gandos banget asli gandos banget joss gandos banget asli oke okay, mantap sekali joss Jos, marco ya nah Mana lagi kali seratusnya lagi, anjir bosku. Langsung auto jadi lima ratus ribu saldo kita bosku. Tanpa free spinnya bosku. Gile lo, gile Lindro, gile, gile banget. Asik, si Lindro gile banget Lindro, gila. Nggak kayak begini kan tanda tandanya bakal mantap sekali bosku. Ya Allah. Aduh, lagi, gila Kalau begini, jadinya mantep ya bosku Semoga dikasih lagi dah, kalau dikasih ya udah gak apa-apa ya bosku Kita coba jaga kretisan lagi, bikut di luar pecahnya mantap sekali, gimana di dalam ini ya Oke okay, bagaimana kalau kita bahas spinari dulu boss q ribu apa-apa Kalau bonus pun gak apa-apa ya namanya dulu kita dapat gratisan tadi Uang kaget ya kaget banget gue Sebentar aja langsung dapet loh Kaget banget asli Bener-bener dia uang kaget ya Wow Oke okay. Wuh Ya, daripada rumahnya awal-awal yang sangat bagus ya bosku bukan 10 levelnya bosku oke okay. merahnya lagi ambilannya batu akiknya kalian ayo tambah lagi batu akik nah hijaunya. Tidinya dong, dua satu lagi tidurnya kerja bos, ya bosku. Ini sinyal-sinyal gak bisa diendurin nih. Lagi ini RTP tinggi kayak gini harusnya sinyalnya yang jasna kode setelah merototkan potong gua nih ya, bosku. Pasti itu maksudnya kita dapat anjir, hampir maksudnya nyaris setengah tadi maksudnya. Dua kali, teteo, dari seratus sama kali dua ratus lima puluh tadi gitu ya. Cuman ngak konek bosku yang konek cuma seratus doang yang mainin di sini mantap sekali just gendos top top top ya just mantos Lumayan banget bosku, lumayan banget. Lumayan dapat 300 lagi. Mau ya ngeras bosku. Terus ini orang yang gak bisa diantulin Terlalu fokus di layar YHWH, ya gue juga kalau main gak terlalu fokus di layar, jangan dipandangin terus-terusan ya, karena kalau dipandangin terus-terusan layarnya itu dia bakal memalu-malu ya YHWH yang penting polanya kita pakai, partnernya, ya, pola yang kita gunakan sesuai, sesuai dengan ininya, RTP nya aruh, dan anjing pencet sih ya, gulok goblok, oke okay lah ini kayaknya udah susah pecahnya ya bosku ya udah lewat momen untuk maksudnya jadi kita nggak mungkin dapetin maksudnya kita WD aja daripada nanti kesedot ya bosku seperti yang gue bilang kalau udah tanda-tanda pecahnya udah berkurang langsung aja auto WD kita jangan diterusin ya bosku kalau udah tanda-tanda uh, pecahnya koneknya. Sedot saldo kita, jangan diterusin WD Apalagi udah profit 5 kali lipat kayak gini ya bosku ya Modal kucap WD gupe kita hari ini Oke thank you, jangan lupa like, comment dan subscribe nya See